warahmatullahi wabarakatuh lor jumpa lagi dengan saya bu itin mbak Joyo. di belakang saya ini terlihat itu traktor lor traktor jenis Kubota biasanya pakai traktor kecil, quick sekarang pakai traktor Kubota yang 4 roda untuk sistem kerja yang gimana ikuti saya terus, jangan lupa like dan subscribe let's go It's like a family tree Part of you the fuck back, back. Ya mesin rotari loh rider. jadi sistemnya dia rotari itu terlihat di belakang. Nah, atau nah, sih kerjanya rotari jadi sekali satu jalan langsung, langsung halus. para petani sekarang yang medannya itu terlalu kering dia menggunakan traktor yang besar namun kalau medannya itu lembut bisa dijangkau pakai traktor kecil yang itu quick dia menggunakan quick jadi memudahkan para petani untuk menggarap lahan kalau yang ini dia pakai roda tambahan loh sebetulnya rodanya sama dengan yang satu tadi cuman yang ini di bagi kasih tambah roda seperti roda traktor biasa Ini rodanya biasa tanpa ada sambungan yang tadi ada sambungan. Ini sangat membantu petani untuk menggarap lahannya. Biasanya yang di traktor besar ini dulunya saat panen padinya pakai kombi loh, pakai mesin padi. Jadi itu sisa-sisa yang dari jeraminya kan masih tinggi. Nah, itu kalau pakai traktor besar ini sangat memudahkan di saat penggarapan. Namun kalau pakai traktor kecil itu agak agak memerlukan Waktu yang lama untuk membuat itu jerami bisa rebah dulu Teman kalau pakai ini langsung Lur Lalu terlihat langsung satu kali jalan dia sudah rebah Dia sudah hancur sebab dia menggunakan sistem rotari Sudah seperti di cacah kayak apa Akan ternak loh. sekali bapaknya dia pelan tapi pasti